Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat lesti lovers, bila lovers dan lesti love lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Eva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita lesti dan Rizky Billar.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 Informasi terbaru dan kabar baik dari idola kesayangan kita Di kabar pertama langsung disuguhkan informasi yang sangat amat penting bersehabet. Jangan lupa hari ini tanggal 13 Maret 2023 Untuk streaming langsung lagu insan biasa Bunda Lesti Kejora Karena untuk hari ini adalah perilisan The Hacer kedua Single barunya Bunda Lesti di channel Youtube 3D Entertainment Semangat ya untuk warga Konoha! Mudah-mudahan makin kompak, mudah-mudahan makin solid untuk selalu mensupport karya-karya Bunda Lesti Kejora. Dan pasti juga, persahabat, warga Konoha, kita semuanya makin gak sabar menunggu launching full single Worry Budal Lesti lagu instan biasa tanggal 15 Maret nanti sekaligus, persahabat. Tentunya informasinya itu ada acara mini konser. Bismillah saja. Mudah-mudahan ada kejutan, ada kabar baik yang kita dapatkan dari Leslor Family. Berikutnya, persahabat, disimak juga. di sini tentunya ada cedukan. Ketika BBL main nyosor aja nih, persahabat Ini momen yang sangat membahagiakan sekali Sekali muncul, persahabat, BBL sudah bikin ketawa ngakak bahagia Dengan aksi kocaknya, persahabat Ya benar-benar nurun dari papaknya banget nih Ini tentunya jurus sewangnya Papa Bilar nurun ke BBL Kita lihat juga, persahabat, kalimat caption yang ditulis di unggahan ini Haha ini sih gemes banget Abang cium pipinya persis Plek kayak si papap kalau cium pipi bunda Tuh persahabat Semua aja Sini persahabat ya Melihat bibi Asal nyosor aja Ini persis banget ya Seperti papapnya yang tentunya Kalau cium pipi bunda Ini kebahagiaan yang luar biasa Kita lihat persahabat begitu Banyak tanggapan komentar yang diberikan di antaranya teriakul Lina satu 16 Pak Bilar Bulesti Anaknya udah siap punya adik cewek kayaknya Mungkin bisa dipertimbangkan Wow Ada juga berselamat tanggapan dari Kelawi 681 DNA tidak bisa dibohongi ya Itu suara bundanya yang riuh sendiri Mereka senyum-senyum gitu lagi ekspresinya Masya Allah Kita coba lihat ya persahabat ya Ini bener-bener sama Persis banget Gaya papapnya ketika cium pipi bunda Dan tentunya gaya anaknya ketika cium cewek ada Masya Allah ini para sahabat Bener-bener sama Ini luar biasa Mudah-mudahan persahabatan dengan keluarga selalu bahagia, rukun, hanya doa terbaiknya setiap hari. Yang selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita. Dan tentunya, persahabat kita lihat juga di sini ada kalimat komentar dari akun Instagram. Bilesfat mengatakan, berarti bukan anak hasil sulap lagi dong, Min. Akurat ini ya, tuh bersahabat yang masih tentunya. Banyak orang-orang yang selalu mau fitnah BBL, persahabat ya Dari tingkah lakunya saja ini sudah persis mirip banget sama Papa Bilar Masya Allah Kemudian juga selanjutnya kita simak, persahabat Ini ada cedukan juga, Masya Allah banget nih vitamin yang sangat membahagiakan Melihat Abang L makin besar, makin tambah pintar Aksi Abang L, persahabat ya, yang memberikan dot nih, persahabat kita lihat tuh, pinter banget ya Abang El. Makin gede, makin pinter, makin soleh. Mudah-mudahan sehat terus, bahagia terus untuk Abang Fatih. Semoga selalu menjadi kebanggaan orang tua. Dan semoga menjadi hafiz Quran ya, yang tentunya selalu diinginkan oleh Bunda lesti dan Papa Bilar. BBL menjadi penghafal Quran. Amin. Palsing ini pun juga kembali, alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita simak juga di beberapa tanggapan Di antaranya dari akun Nia underscore DNU mengatakan Kayaknya si abang nih sering lihat kelakuan pandanya deh Kalau lagi minum susu kotak, pakai acara dikocok dulu lagi Ini kepintaran BBL, cepet nangkap cepat tanggap, Masya Allah, luar biasa Kemudian selanjutnya kita lihat juga persahabat ada tentunya cedokan vitamin Saat Papa B Bunda Lesti kejuaraan menghadiri fashion show Kazak Skiat Sungkar Persahabat dia di mall Itu Bunda Lesti dan Papa B ketemu dengan Ayu Dewi Masya Allah persahabat Leslar Kalau ketemu dengan Ayu Dewi ini kocak dan receh banget persahabat Semuanya sama-sama receh Masya Allah, Alhamdulillah persahabatnya Leslar memang selalu menjadi pusat perhatian dan Leslar pun selalu menjadi sorotan banyak orang. Apalagi media-media nih. Wow. Dan alhamdulillah juga persahabannya. Lesti dan bilar tentunya memberikan jajanan kepada anaknya Ayu Dewi. Kita makin bangga. Makin kagum dengan sosok Leslar yang selalu humble kepada siapapun. Dan pastinya attitude juga tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Luar biasa. Selanjutnya kita lihat juga persahabat. Ini ada tentunya tanggapan yang diungkap oleh Konkiv Komper ya mengenai podcastnya Papa Bambi. Sebelumnya Persada disini ada sebuah kalimat sia-sia menjelaskan sebuah kebenaran di hadapan orang yang membenci kita. Leslar meski bilar ini Denis Sumargo kata-katanya Persada. di sini sebuah kalimat panjang. Tujuan kak bilar bukan untuk membuka aibnya, malahan orang sudah membesarkan menyebar itulah yang berdosa. Membuka mencari kesalahan orang lain orang tersebut itulah yang besar dosanya, Pak. Kak Bilar berbicara bukan untuk orang yang tidak menyukainya, tapi berbicara untuk meluruskan hal sudah terlanjur dimakan oleh semua orang, menelan mentah-mentah. Alhamdulillah hikmah setelah dia menyampaikan di vlog Bang Densu. Makin banyak yang tercerahkan dan respect kepadanya. Sejatinya manusia tak lepas akan ujian. Belajar dari kesalahan. Gak ada yang sia-sia setiap usaha pak, asalkan niatnya baik. Wah, masya Allah, bersahabat. Tidak ada yang sia-sia setiap usaha ya, asalkan niatnya baik. Mudah-mudahan. Kembali banyak orang yang respect kepada Papa Bilar Mudah-mudahan kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik Mudah-mudahan terus sahabat ya Idola kesenangan kita terus riski Bilar Bisa menjadi imam yang baik Menjadi panutan rumah tangga dan keluarganya Amin Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita simak nih outfitnya Abang L Ketika Abang L temani bunda Ini latihan berkuda Dimulai dari harga baju para sahabat ya merek Moschino Dibanderol seharga satu ratus lima dan untuk celana yang dikenakan oleh Abang L ini mencapai satu ratus Dan untuk harga sandal yang dikenakan oleh Abang L ini mencapai empat 450.000 lima masya Allah. Harganya fantastis semua nih Berkabar kah untuk Rezeki idola kesayangan kita Mudah-mudahan rezeki idola kita juga bisa nular ke kita Semuanya amin Hanya doa terbaik Hanya tentunya dukungan dan support Yang selalu kita berikan untuk Leslar family Dan mudah-mudahan kita juga semuanya Sebagai pecinta Leslar Selalu sehat, selalu bahagia Makin kompak, makin solid Dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan Dan selalu dilancarkan, amin